Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai Asal-muasal dari suku-suku yang ada di Sumatera Selatan Kalau kita jingok Sumatera Selatan ini pecah NKRI kecil Terdiri dari berbagai macam-macam suku yang berbeda-beda Dan bahkan adat budaya dan bahasanya juga beda Tak perlu jalan bekilu-kilo Kadang-kadang sebelahan kampung baiklah beda suku. Budayanya beda, bahasanya juga beda. Karena kemajemukan inilah pecahnya tidak mungkin kalau kita berasal dari satu nenek moyang yang sama dan daerah yang sama. Karena itulah sebenarnya dari manunian suku-suku yang ada di Sumatera Selatan ini berasal. Sebelum kita lanjut, Mang Dayat ingati dulu untuk support channel Mang Dayat. Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya doa ke semoga rezeki kita berlimpah dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di pangku Sareadi Junjung. Ngelejong, simpang ke Tapang, ke Tanjung Raje, tubuh kalangan. Sambil dodo ngeleking. memang daya kurang tahu juga kiro-kiro ada dak provinsi lain di Indonesia ini yang Cak Sumatera Selatan ini yang terdiri dari banyak etnis kalau ada info coba share dulu di kolom komentar ya dicek Sumatera Selatan ini memang unik masyarakat sumsel selain dari kota Palembang sering disebut dengan masyarakat uluan keragaman ini sampai-sampai buat Belanda bingung jadi orang ulu ini uh, pertama bagi pemerintah Belanda itu sangat mengherankan Mereka tidak mau digolongkan sebagai kelompok Melayu hmm. Tapi lebih senang menyebut dirinya sebagai orang ulu hmm. nah, ini. Sehingga kemudian itu sekitar tahun 1922 pemerintah Belanda Uhum. Meminta untuk apa namanya daerah-daerah di Uluan untuk menulis sejarahnya sendiri hmm. Jadi kemudian kumpulan-kumpulan tulisan dari daerah-daerah Uluan itu Kemudian dirangkum oleh Van Royen hmm. Di dalam buku yang disebut dengan Valenbangsi Pak Marga hmm. Di tahun 1927 Menurut Pan Royen, masyarakat Uluan ialah masyarakat awal ataupun asli penduduk di Sumatera Selatan. Sebelum Palembang Ado jadi suatu negeri ataupun jadi negara, masyarakat Uluan ini sudah Ado mendiami di Sumatera Selatan ini. Sehingga kemudian Pan Royen, menurut Pan Royen, secara etnis sebetulnya, daerah Uluan itu merupakan daerah awal. Jadi mereka... Hmm. Uh, penduduk asli. Sebelum Sumatera Palembang itu. punya kehidupan duluan duluan Lebih dulu duluan hmm. Sehingga uh, muncul uh, sebuah apa namanya teori yang menyebutkan bahwa daerah Uluan itu hmm. berasal dari tiga gunung. Hmm. Tiga gunung besar. Atau uh, gunung ini merupakan mata air. Hmm. Awal mata air sungai-sungai uh, besar yang ada di Sumatera Selatan. Masyarakat Uluan lebih tua dari Palembang. Palembang, baik kalau di Indonesia sebagai kota tertua, apalagi uluan ini, ya mungkin jadi buyutnya Indonesia. Dan jangan-jangan, apa mungkin Sumatera Selatan ini adalah daerah tertua di Indonesia? Asal muasal dari masyarakat di Sumatera Selatan ini berasal dari perbukitan. Secara umum, asal muasal suku-suku yang ada di Sumatera Selatan berasal dari tiga gunung, yaitu Gunung Seminung, Gunung Depo, dan Bukit Kabah. Setiap kawasan menurunkan suku dan juga sub dari suku-sukunya masing-masing. Kita bahas iko sikok ya. Payotobo lestari adat budaya marga kita. Payotobo lestari ke Jangan lenget di telan zaman Jangan lenget zaman. Satu, Gunung zaman Gunung Dempu Gunung Dempu ini dianggap uh, Atau di dalam teori uh, panroyen tadi Dianggap sebagai Pembentuk etnis Pasma oh. Atau Pasma ini Mereka yang mendiami aliran Sungai Lematan Yang mata airnya ada di Gunung Dempu Uh -huh. depo itu masuk pagi alam ya, uh -huh. tapi kesatuan apa namanya wilayah suku-suku atau orang-orang yang ada di aliran sungai lematang ini atau orang-orang Pasemah itu kesatuan uh, pemukiman itu lebih disebut sebagai Sumbai Jadi uh -huh. uh, dan Sumbai ini diketuai atau dipimpin oleh apa yang disebut dengan jorai tua uh -huh. jadi kalau di gunung apa turunan gunung Seminung itu ratu morga kalau di apa sepanjang uh, matang lematang tadi kemudian kesatuan yang disebut Sumbai dipimpin oleh jurai tua hmm. jadi uh, ada dua ada dua entitas utamanya apa yang disebut dengan lematang ulu itu daerah-daerah pasma hmm. kemudian apa yang disebut dengan lematang ilir, ilir. mulai dari Muara Enim sampai ke Pali, uh -uh. jadi ini ini yang membentuk kemudian marga-marga yang ada di daerah ini. Kulu, ke Sungai Pinang ke Kilong ke Talang Balai Bujangga desa ramadan sopan. adat budaya di kedepan kamu bukit kabah gunung kabah tapi lebih disebut lebih sebenarnya karena bentuknya kecil hmm. uh, lebih dianggap sebagai bukit kabah bukit kabah, ya, bukit kabah ini uh, yang apa namanya mata air jadi yang apa mata air ini uh, Sungai Musi, jadi mengalir ke Sungai sungai Sungai Musi dan karena Ulunya ada di daerah Rejang maka hmm. kesatuan umumnya, kesatuan uh, pemukiman, etnis, etnis mereka disebut sebagai Petulai nah, Petulai uh, karena cabangnya cukup banyak di daerah Ulu hmm. sungai, sungai Musi itu, maka Etnis-etnisnya juga dinamai berasal dari nama-nama sungai seperti uh, sungai Ra uh, orang Rawas atau etnis etnis Rawas yang hmm. ada di Musi yang paling ulu, kemudian uh, berca uh, bercabang ada yang uh, kelingi dan lakutan hmm. yang di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan itu orang-orang uh, Rupin, kemudian semakin ke hilir ini lebih identik dengan orang-orang Musi atau etnis. Ketalang balai, puja nggak deser, ramah dan sopan, adat budaya di kedepankan. Tiga, Gunung Seminu. Gunung Seminung ini dianggap sebagai Awal mulanya turun Orang-orang apa yang disebut dengan Jelmadaya uhum. Jadi Jelmadaya itu adalah kelompok uh, Awal Karena Gunung Seminung ini Merupakan dua mata air Dari sungai besar Yaitu Sungai Komering dan Sungai Ogan uhum. Maka Jelmadaya tadi Ketika Mengiliri Sungai Ogan Itu disebut dengan orang-orang Ogan Nah yang ke ke kiri gitu oh. ke ke, mata, ke aliran air sebelah kiri disebut sebagai orang-orang Komering oh, oh. jadi uh, inilah yang membentuk kemudian apa yang disebut dengan uh, etnis Komering dan etnis Ogan, Ogan di Sumatera Selatan oh, oh, oh. dan kemudian yang menariknya bahwa sebetulnya eh uh, di dalam lingkup apa namanya uh, Kelompok etnis di sepanjang Sungai Oga, Sungai Ogan dan Sungai Komering itu, secara apa namanya entitas geografis, hmm? mereka berkelompok, berkelompok. Kemudian kelompok-kelompok ini disebut menyebut dirinya sebagai buai uhum. atau kebuayan. Uhum. Nah ini ini awal mula apa namanya munculnya marga-marga uh, yang ada di Sungai Komering dan Sama. Sungai Oga. Tanjung Raje Tubuh kalangan Sambil duduk Ngelekenk cerang Lomba perahu Marga pegagan Sebetulnya Itu sampai ke gunung Hanya ke gunung batu Hmm. Jadi, kelompok ini hanya sampai ke Gunung Batu. Nah, kemudian di yang sungai apa, organ itu yang sungai Ogan. Hmm. Nah, nanti uh, dia di bagian akhir, di bagian pertengahan antara Sungai Ogan dan Sungai Komring, menyempit. Hmm. Itu membentuk etnis baru yang disebut dengan pegagan. Ini pegagan hmm. ini dianggap sebagai campuran dari orang organ dan komering ini uh -huh. terutama di organ ilir kemudian uh -huh. di komering ilir jadi kalau di organ ilir percampuran antara et etnis komering dan organ itu uh -huh. disebut pegagan ilir Nah uh -huh. kalau yang di uh, komering itu disebut sebagai pegagan umum uh -huh. jadi orang komering kemudian berhenti di gunung batu lalu dari gunung batu ke Ilir sampai ke Ilir itu disebut orang pegagan, pegagan uh, uh, uh. pegagan ulu. Uh, uh, uh. Nah ini ini uh, uh. entitas pertama dari, uh, uh. dari Gunung Seminu. Gunung Seminu. Ya uh, uh. dan uh, selain mereka disebut sebagai kebuayan, secara entitas juga semakin ke Ilir, uh, uh. mereka menyebut dirinya juga sebagai kesatuan Morga. Uh, uh. Jadi Morga. Uh, dengan kepalanya yaitu Ratu Morga hmm. Nah Ratu morga inilah yang kemudian bergelar Kaipati Lestari jangan lenget. Zaman. dan sebetulnya Mang Dayat, itulah entitas awal, jadi hmm. entitas awal ini maksud saya secara politis ini yang membentuk uh, di masa Sriwijaya pendukung kedatuan, tapi kemudian di dalam sumir lokal, itu Mang Dayat ada toko yang muncul Jadi hmm. yang menaklukkan daerah-daerah Ulu itu awalnya adalah toko lokal yang bernama Karang Widara, hmm. nah Karang Widara inilah yang ya, dari Ilir kemudian uh, di masa air Sriwijaya itu dari ilir kemudian dia menaklukkan daerah-daerah ulu uhum. itu ada 100 dusun yang uh, karang bidara karangwidara taklukkan nah, kesatuan apa namanya daerah-daerah yang ditaklukkan inilah yang kemudian disebutnya sebagai marga jadi uhum. awalnya itu sebagai marga uhum. Jadi kenapa marga itu di apa di uluan di, di iliran dekat kota palembang kemudian sampai ke daerah uluan itu disebut marga tapi di daerah apa namanya yang ke muara ke muara sungai tadi ke muara mata air tadi atau daerah uluan tadi disebut sebagai kalau di aliran sungai Komering dan ogan kebuayan mm -hmm. kemudian uh, Sumbai di, di lematang. lematang kemudian disebut sebagai petulan jadi, karena uh, ini tadi uh, pengaruh oh, dari Karangwidara tadi. tadi yang menaklukkan daerah itu sehingga uhum. yang apa namanya mereka yang ditaklukkan ini kemudian diangkat sebagai saudara uh -uh. dan pemimpin apa namanya daerah-daerah taklukan oleh Karangwidara tadi diberi gelar pangeran. Uhum. Jadi menurut uhum. saya ini awal mula suku-suku yang ada di... munculnya marga-marga marga-marga oh, ya, yang ada di daerah huluan. Jadi uhum lalu kemudian itu lebih disempurnakan lagi oleh di masa apa namanya uh, Sultan Abdurrahman Cendewalang hmm. dengan keluarnya Undang-Undang Simur Cahaya hmm. kemudian daerah-daerah Ulu diakui sebagai kesatuan marga yang sebetulnya jauh lebih kecil daripada suku jadi kalau di masa Sriwijaya saya menduga bahwa sebetulnya hampir seluruh daerah-daerah di Uluan itu berdasarkan ke sukunya tadi satu ya kesatuan, kesatuan suku. suku ya yang disebut dengan kedatuan tadi mm -hmm. lalu kemudian setelah pengaruh Karang Karangwidara kemudian di masa Kesultanan Palembang mm -hmm. ini mulai terbentuknya suku-suku tadi mm -hmm. dan, dan temennya, itu terlebih kemudian mm -hmm. di masa kolonial di masa Belanda Belanda kemudian um, menghapus misalnya daerah Petulai di daerah mm -hmm. uh, aliran atau dari Gunung Kaba tadi kemudian mm -hmm da uh, Sumbai di daerah uh, Gunung Dempo aliran kemudian uh, kebuayan di uh, aliran Komring dan Organ tadi, tadi sehingga kemudian seluruhnya disebut sebagai marga. Sambil duduk Lomba perahu marga pegagan.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 Ujang gadis, ramadhan sopan, adat budaya di